Kita, meng, kita buat apa ya teman-teman? Kita bikin... Ini, bikin es krim. Masukin sini Semuanya Sekarang kita Kita Tekan tombolnya Ambil eskernya Oh ini kesini Ya nah, aku teman-teman lupa ya. Sekarang kita mau kita mau ini ya. Kita mau buat permen men. I'm gonna play my warna ini, hijaunya ya sekarang sudah siap ya teman-teman sekarang Sekarang Kita kasih suara ini Sekarang nyanyi. Good guys. sekarang kita kasih talk ya. Kalau tak ingin tinggal Aku mau yang ini, ya.